Lagi, apa yang tidak kusuka kau buatku lelah karena sikapmu Lagi. Yang sudah aku tutupi Kau nyalakan lagi Ampi di hatiku Bosan hatiku Memaafkan salahmu Yang selalu saja terulang Terbaik dan setia jika hatimu masih sebaru di sana. Hati, kau minta lagi jantungku Tak bisa mengerti Dalamnya hasratku Bosan hatiku Memaafkan salahmu Yang selalu saja terulang Whoa. Sampai kapan kah, kau Sebaru di sana Salammu yang selalu saja terulang, oh, oh, oh. sampai kapankah kau ingin yang terbaik dan setia jika hatimu masih sebaru di sana sampai kapankah Kau ingin yang terbaik dan setia Jika hatimu masih oh, Jika hatimu masih oh, Jika hatimu masih Sebaru di sana